Akankah USD Swiss franc bergerak bullish? Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area resistan.